kita dapatkan di unggahan Kak Selin, persahabat yang mengunggah video bareng Abang El. Masya Allah, ketawanya ini renyah banget dari Abang Fatih ya. Mudah-mudahan Abang El selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan. Dan tentunya, persahabat kita semuanya mudah-mudahan semakin kompak terus untuk mensupport keluarga Leslar. Kemudian juga persahabat dia ya, perhatikan di unggahan onty online-nya BWL. Iya mau nggak foto abang Fatih lagi bareng sama Oma? Ini memang semalam persahabati ya. masya Allah, abang El. Emang anak yang hebat, anak yang kuat ya. Kita tentunya salut dan bangga sekali kepada abang Fatih. Ini mana hebat, anak yang sangat luar biasa. Kita lihat juga persahabati kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini: "Tuhan, kenapa Dia ganteng sekali? Gemoy banget lihat aki abang." Andaikan aku seumuran sama Guzel, halu dikit boleh ya, aduh, masya Allah banget ya. <laughs> Semua pokoknya sama kakinya Abang El ya tuh masya Allah. Pokoknya sehat-sehat terus untuk Abang Fuadi. Keluarga besar juga, mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Dina, dan yang Satu-satu mengatakan Masya Allah, Abang El gemesin Aduh, Masya Allah banget ya Semua pastinya gemes melihat Abang Fatih Inilah keistimewaan Abang El ya Masya Allah, anak yang hebat Anak yang sangat luar biasa Kemudian juga jadi simak info dari Dangdut Akademi Dasyar Ini menginfokan jadwal malam hari ini Di acara The Akademi 5 bahwa Kualithor Group kedua untuk mengisi acara malam hari ini dimulai dari juri yang akan bertugas itu ada Papa dan Dewi Persik, King Nassar, dan Maeso Ima untuk host yang bertugas malam hari ini ada Ruben Onsu, Gilang Dirga, Ramzi, Irfan Hakim, dan Jirayut itulah pengisi acara yang akan tentunya tampil malam hari ini di Indosiar kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Dua peserta terbaik dari grup satu yaitu Isman dan Ica telah terpilih menuju ke babak top 24 tadi malam. Malam hari ini grup 2 siap bertempur demi memperebutkan dua kota lagi ke babak top 24. Siapakah yang akan berhasil lolos? Saksikan babak wildcard. Di Akademi 5 malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Kali ini persahabat ya perubahan jam tayang. Biasanya pukul 20.30 malam hari ini tayangnya lebih awal Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Dan pastinya warga Konoha selalu menunggu kehadiran Leslar di atas panggung Indosiar Semoga idola kesayangan kita bisa tampil kembali Tampil bareng, tampil satu paket di atas panggung Untuk selalu menyuguhkan kebahagiaan buat kita semuanya dan selanjutnya persahabat disimak juga diunggah kait It's b Ini mengunggah sebuah postingan DM bareng Papa Bilar. Sebelumnya persahabat ada sebuah tentunya kalimat DM pesan yang disampaikan. Pak, lihat ini belum. Si Tribun minta maaf karena bintangnya dari 4,2 jadi bintang 1. Dan kita lihat jawaban dari Papa Bilar. Tim saya juga sudah hubungi mereka kemarin kok, kata Papa Bilar ya. Dan ternyata untuk tim Lestar Entertainment juga, persahabat ya, ternyata bergerak tanpa memberitahu, tanpa mempublikasikan, persahabat ya, diam-diam Tim dari Lesnar Entertainment pun sudah bergerak duluan, persahabat ya, ini Masya Allah banget Dan kita lihat juga persahabat di kalimat tentunya jawaban Siapa sesekali kasih pelajaran media sampah begitu? Pak izin posting DM-nya ya, katanya itu Masya Allah. Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Leslar Lovers plus Tim Leslar. Tim yang kuat. Dan buat yang berpikiran, Tim Leslar kok diem aja? No. Tim Leslar nggak diem aja. Mereka bergerak diam-diam. tuh -diam. Masya Allah banget dia ya. Bergerak diam-diam. Dan tentunya... Idola kesenangan kita yang banyak sekali yang mensupport. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya persahabat ada komentar dari Vira Hartati dua empat situ menuliskan sebuah kalimat komentar panjang. Masya Allah, selalu sama admin admin Leslar dan fans fans Leslar. Walau tak saling kenal, tapi sudah merangkul seperti keluarga sendiri. Kalau ada yang mengusik, yang nggak baik. Semua pada keluar untuk berdiri garda terdepan untuk membela. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, keluarga fans Leslar selalu ada bahu-membahu menolong. Kalau ada yang memuji, mendoakan untuk Leslar semua pada ikut mendoakan kembali. Doa yang baik untuk orang yang berbuat baik. Salut sama keluarga fans besar Leslar, semoga kita selalu kompak menjalin tali silaturahim. Semoga kita selalu, semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. amin Peluk sayang sama admin-admin Leslar dan fans-fans sejati Leslar yang selalu ada di garda terdepan Masya Allah, kalimat komentarnya luar biasa juga, bro sahabat Kita lihat juga di tanggapan ya dari akun Lian Lindawati Mereka bergerak tanpa kita tahu Seperti bosnya tanpa gembar-gembor, sat-set Urus tanpa perlu banyak bicara, tapi dengan kerja nyata. Tuh, persahabatan ya. Jadi, untuk orang-orang yang berpikiran, kok tim LED yang aja. Mereka bukan diam, ya Mereka bergerak secara diam-diam. Wow, ini keren banget. Dan kita juga pastinya masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru. Kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.